Kiyaku aku Duduk berdua Denganmu Hanyalah Bersamamu Oh Untuk cari milikku Ku ingin engkau mampu Ku ingin engkau selalu bisa Temani diriku Sampai akhir hayatmu Meskipun itu hanya terucap Dari mulutmu uh, Dari dirimu Yang terlanjur mampu Akhir hayatmu Meskipun itu hanya terucap tapi cantik banget sih panjai